Karena ancor cuma lantaran dia di atas motor orang dua pecinta bapolo kunci empat kita yang kita rasa. Sekarang Semua so terjadi Mertapi rasa ini masih Porngana Di bawah rasa bunga-bunga cinta hilang percuma sekarang semua so terjadi mata rasa ini masih fana tapi semua tak, tak, tak Kita rasa. Semua so terjadi Mertapi rasa ini masih porngana Di bawah Bunga cinta hilang parcuma Sekarang Semua so terjadi Mertapi rasa ini masih porngana Tapi semua so